Oke, tutorial menghancurkan motor, bro. Oke, caranya ini CDI kiprok, kabelnya disambungkan mengaji sepuluh barang, sambung kaki, baik terus. Gini, caranya kita template enam